Barang-barang monata, top, Kok ini ini, couple dulu, ditaruh dulu. Bangku hilang, bangku hilang. Nasya. Aja, ya pakem <gat> <Batem> luar biasa. Hona tara next Pro Ayo bos, kalau aku disawer yang Karena dokter yang